Adik, adik apa kabar semuanya? Senang sekali loh Kafani bisa bertemu lagi dengan kalian di dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Nah sekarang Kafani Fanny cuma sendirian loh, tapi ditemani beberapa teman kita dari pelkar PT. Siapa aja ya penasaran kan? Kita kenalan yuk, ini dia. Halo teman-teman, masih ingat aku kan? Aku Keisha dan aku di sini nggak sendiri loh. sini aku ada di Gita. Yeay, hai Gita. Ada Rahel? Iya, yeah, halo Rahel. Nah, rame banget kan kita pada hari ini? Ngomong-ngomong, ngapain ya kita pada uh, kita sekarang ini? Kita kan mau merayakan Natal belokan PT, Kak? Oh iya, Natal PT ya? Pantesan semuanya pada pakai aksesoris Natal nih. Ih, gak berasa banget ya? Udah, udah Natal aja loh. Adik-adik, oke, nah. Uh, selanjutnya kita mau ngapain nih ya Kita mau nyanyi kak, hmm, tapi kira-kira oh. lagu apa ya kak? Oke, nah adik-adik karena hari ini kan kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, kita kan harus bersuka cita dong, kalau gitu kita nyanyi ini aja adalah sukacita cita di hatiku. Kita nyanyi ya. Teman-teman di rumah nih masih kurang semangat nih kak Wah, gimana ya? aku kita nyanyi satu lagu lagi ya? Wah, boleh tuh kak Tapi lagu apa ya? Hmm, karena masih dalam rangka suka cita nih Mendingan kita tetap harus nyanyi lagu yang temanya suka cita juga hmm. Tapi bahasa Inggris dikit boleh ya Jadi kan biar kita mempraktekkan nih bahasa Inggris kita Oke, kita mau nyanyi lagu I Have Joy Deep Down In My Heart Yuk kita nyanyi, yuk Adik dan kakak-kakak, saat ini kita akan memasuki ibadah perayaan Natal PT YPP Shalom Depok nih. Oleh karena itu, kakak mau ajak kita semua untuk kita siapkan hati, pikiran, dan alkitabnya juga jangan lupa disiapin ya. Ada juga nih kak yang kelupaan. Apa tuh? Lilin Natal. Oh iya bener, Lilin Natal. Betul banget. Karena nanti kita ada penyalaan lilin bersama ya. Iya. Nah, oleh karena itu, mari kita siapkan semuanya untuk kita mengikuti ibadah. Nah adik-adik kakak mempersilahkan kita semua untuk bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 101 Alam Raya Berkumandang dan dilanjutkan dengan Kidung Jemaat 118 yang berjudul Sungguh Mulia. Kakak-kakak, mari kita mengawali ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah, Bapa kami yang bertahta dalam Kerajaan Surga yang kudus, mengucap syukur. Tuhan, kalau pada saat ini kami, anak-anakMu, boleh memperingati akan hari kelahiranMu di dunia ini, dan pada saat ini, Tuhan, kami akan mengikuti ibadah ini. Tuhan, kiranya kau memberkati kami semua agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga Tuhan untuk setiap kakak-kakak dan adik-adik yang terlibat dalam acara ini, dan kau juga berkati setiap alat yang kami gunakan, biarlah kami juga boleh mengikuti ibadah ini dengan hikmat, ya Bapak. Ya Tuhan, ibadah ke depan hanya ingin kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu saja, ya Bapak. Terpujilah engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya, adik-adik, kakak mau nanya nih, kalau kalian... Jumlah anggota keluarga di rumah ada berapa ya? Kalau Rahel ada berapa Rahel? Aku sih kayaknya ada empat ya kak. Hmm. Aku, adik, mama, dan papa. Oke, ada empat orang ya. Iya. Kalau kita ada berapa nih pak? Aku ada dua kakak, papa, dan mama, dan sama Gita. aku. Jadi totalnya lima, lima orang, orang ya. Iya. Kalau ya gimana kes? Kalau aku sih banyak ya kak. Wih banyaknya ada berapa tuh? Ada enam. Wow ada... siapa aja? Ada opa, oma, mama, adik dua adik aku dan aku. Wah banyak ya. Kalau kakak sih di rumah ada lima orang sih. Nah kalau gitu kakak mau nanya nih. Hubungan kamu dengan keluarga kamu gimana nih? Baik-baik aja atau ada? ya sedikit-sedikit berantem-berantem dikit. Kalau Rahel gimana Rahel? Aku sih baik-baik aja ya kak. Oh baik-baik aja. Aku akur aja ya berarti iya. ya. Good. Kalau ya? Aduh, kalau saya mah adik-adik berantem ada, sama adik uh, saya. Uh, uh. <laughs> Terus kalau kita gimana kalau kita? Kalau aku sama papa dan mama akrab aja. Hmm. Tapi kalau sama kakak-kakak suka berantem gitu, Kak. Adalah ya selisih iya. pendapat dikit lah ya. Iya. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Kan kita udah hampir 2 tahun ya, ibadah PT secara online. Nah, aku mau dong nih. gimana sih pendapat kalian soal ibadah PT online ini? Kalau Kes ya, gimana Kes? Kalau aku sih jujur seru-seru aja kalau Zoom ya kak, jadi bisa ngelihat muka temen teman aku. Kalau YouTube juga oke okay aja sih. Oke okay lah ya. Nah, kalau kita gimana, Get? Kalau aku sih seru-seru aja sih kak. Seru-seru aja ya. Iya. Kalau Rahel, gimana nih Rahel? Hmm. Aku sih lebih milih offline ya Kak, offline. Kenapa iya, tuh? Karena kayaknya kera lebih kerasa aja gitu ibadahnya, Kak. Oh, dan bisa ketemu teman-teman secara langsung iya, ya. Bener, Kak. Iya sih. Ya, kita berharap semoga kita bisa ibadah secara offline ya. Nah, Adik-adik, Kakak mau ajak kita semua untuk menonton sebuah tayangan nih tentang hubungan dalam suatu keluarga. Kita tonton ya, tayangannya ya. Oke. Okay. Yes. Oke, okay. yuk kita Yo, tonton. Check it out. Yuk, Ciki Yuk.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 yang benar. Dari tadi mama dengar kamu cuma main HP terus. Ya, karena main HP. Seseh-pepe. Tidak mungkin. Anak-anak kita ini apa ya, Kakak kamu mana? tahu Masih tidur karena di atas. Kamu panggil, panggil dong. Panggil, panggil, panggil. Kita kan mau makan. Ya. Ah, mama. mau aja. Dek. HP-nya dong. Headset-nya dilepas. Bagaimana kamu? Panggil kakaknya. Kakak, coba kamu kesana ke atas panggil kakaknya. Lepas dulu itu. Iya. Nah, ini apa? Ya, Susah kita harus rajib lah ditunggu terus dinasiasi.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 Kok papa sudah berapa hari ini kehilangan uang lagi ya? Hah? Iya. Kemarin ngambil 500 ribu. Kayaknya hilang 200 ribu. Nah, bukannya minggu lalu juga papa bilang kehilangan uang? Iya, ini juga hilang. Coba papa ingat-ingat dulu. Jangan-jangan papa belanja. enggak Atau... ada, nggak ada, nggak ada. Di dompet papa taruh 500 hingga 300. Di rumah ini hilangnya iya. apa? Iya ah, Kemana ya pak Itu udah pasti Pak udah hitung itu iya, uangnya Iya iya betul Aduh Kalah ah, gini gue Aduh, Aduh, Papa bisa marah Aduh. nih kalau aku minta ku uang, uang, uang lagi. Gimana ya? Aduh. Kali sekali nggak apa-apa kali ya. Papa nggak bakal salah, aman. aman. Nah, apa muka. enggak Enggak, nggak kenapa kenapa-napa kok. Pelan-pelan kalau -pelan, ngambil laut. Iya, iya. Ma, ini juga Ade. Kenapa pak? Iya, di tadi di, di majelis membicarakan dia. Ah. Iya pak. Kenapa? Itu apa itu TikTok TikTok pakaian minim lagi Mbak sopan katanya betul itu dek panji maafan panji cedera aku adek kamu sudah bikin malu mama sama papa kamu tahu papa kamu majelis di gereja eh, mana pakai rok mini lagi katanya ya ampun adek nggak mesti dong kamu ikutin gaya-gaya anak-anak masa kini malu kita dek mama lagi ngomong loh dek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 Terus kalau papa majelis? Ya anak-anak urusan mama dong. Enggak bisa gitu juga dong, Pak. Namanya anak-anak tanggung jawab kita berdua gak dong. Enggak bisa, Papa sibuk. Papa itu karena Papa sibuk. Papa nggak pernah peduli sama anak-anak. Papa. Masa. Kakak, jadi nggak langsung makan? Karena... Nggak begitu juga, duduk, duduk dong. dong. Gimana? Bukan papa sih, kita, si, kita lagi makan. Bukan papa sih, mama yang kerjanya si yang... enak. Kalau lagi makan, papa. Ah, apa mama marah, itu yang punya marah. urusan, bukan papa. Aduh, papa. papa sih, bu, udah kerja majelis. Loh, kau jangan karena alasan majelis terus dong, papa. Ya, mama urusan anak-anak. Aduh, aku gak terima kalau papa nyalain mama terus. Udahlah. Mama gak terima pokoknya, bisa, Pak. mama itu urusannya. bisa dong, Pak. Ini tanggung jawab kita berdua, papa. Tapi kan mereka di rumah lebih banyak, ma. Ah, pusing, mama. Ih, mama sama papa, papa, papa tuh sama aja. Juga. Gak bisa ngertiin aku, terus ngebandingin aku sama anak, anak lain. lain. Mereka anak gak bisa terima aku padanya. padanya. Aku ya aku, bukan anak, anak lain. lain. Begini dilarang, begitu dilarang. Mereka bisanya marah-marah aja. Tapi apa Pertanyaan pernah mereka perhatiin aku? Neminin aku di aja tidak. Mereka sering sibuk sendiri. Bagi papa. -apa. Setiap aku minta ditemenin ngobrol, pasti alasannya capek kerja lah, capek pelayanan lah. Kenapa sih aku harus ada di keluarga ini? Capek tahu. Hah? Ada natif masuk hmm siapa yang nge DM aku ya namanya Venska, aku sih gak pernah dengar namanya ya. hmm coba kita profilnya deh. ih kalau dilihat dari profilnya juga aku nggak kenal. tapi apa deh, biar aku bisa dapat temen baru. ini kita bales aja chat deh. <laughs> Mana sih rumah teman kamu? Aku dulu waktu main gim ini bentar Bu. mari kita datang nasi kalau nanti kita bisa opa, opa itu opanya fans kakak? Oh bukan, saya pengurus di sini di rumah pemulihan berkat Ambon. Kalau mau tanya nih opa, rumah pemulihan berkat Ambon itu sebenarnya apa sih? Rumah Pengelian Berkat Ambon itu menampung pasien-pasien yang sakit kanker yang datang dari Ambon, yang tidak mampu. Oh, jelas sekali dari Ambon ya? Iya, betul. Gitu. Kalau gitu, kalau mau tunggu saya panggil Panska ya. Iya, Pak. Oke, baik sebentar ya. Siapa, Pak? Dinkan ya? Iya, ketemu. Saya ketemu lagi. Oh ya kenalin. Aku namanya ya Pakus, Bang. Defenska, oh, ya akhirnya teman baik itu nih, Ge. Ayo duduk, duduk. Bang, tadi kan katanya mau pulang kalau udah anterin aku. Ya udah pulang aja nanti kalau udah selesai aku minta jemput. Kenapa buru-buru sih? Enggak, apa-apa. Lagi pula kan di rumah juga bosen dan ada orang tua yang bawel. jadi mendingan main aja bareng kalian tapi lincah sama kayak fubus nggak apa-apa nih main di sini enggak nggak apa-apa kok tadi juga udah izin sama mama juga oh ya udah yang penting jangan lupa makan aja siap lincah mau keluarnya di ya, mana ish baik banget sih ya ini nggak ribet pas udah aja oke terima kasih Kenza, ini ada Lukas sudah siap untuk ketibaan sore nanti. Boleh dia duduk di sini? Aku duduk bareng ya kak. Bosan di kamar. Ya Lukas. Oh ini Lukas. Kenza mau tanya dong. Lukas ini sakit apa ya? dia sakit kanker mata dia sih belum operasi tapi udah femos minggu yang lalu untuk PESCA sendiri Peska kenapa bisa di sini? Aku terkena sakit kelenjar tumor kelenjar getah benih aku udah Amun juga aku oh, ke sini karena bantuan dari Opa Ikan dan kakak Opa ikan. ya terus aku dibawa ke sini karena rujukannya dari RSCM dari Mas ke RSCM. Oh.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 main game terus juga ngelawan orang tua. Ya, pernah juga sih selanya nyopet uang papa gitu. Kalau aku sih e, ini ya. Suka kan main TikTok, scroll terus jadi jadi suka pas mama nanya enggak dengar, jadi terlalu fokus ke HP harusnya sih kita semua harus bersyukur ya kita walaupun kita nggak sempurna kita tetap bersyukur kita minta Tuhan buat e, menyembuhkan kita dan kita sih nggak boleh sebenarnya sih nggak boleh bander sama orang tua juga sih harus nurut kata orang tua ya setelah aku juga main beberapa saat tadi ngobrol juga ya sadar juga sih kalau ya emang aku lumayan jadi kita lalu gitu pandemi-pandemi gitu Jadi nah, ya aku cuma minta terima kasih juga sih tadi udah ngobrol kan. Jadi aku jadi sedikit sadar gitu. Wah, uh, aku sih habis melihat di rumah pemulihan berkat Ambon ini ngerasa bahwa apa yang aku punya ini sebenarnya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 Ibadah kita, ibadah-nabah kita akan meningkat. Oh iya. Oh iya. Senang banget bisa ngobrol sama kamu, Venkat. Makasih ya Lukas ya. Iya. Oh iya. Aku mau ikutan nggak ibadah natal sama kalian? Ah boleh nggak kakak Oh boleh. Oke makasih. Iya. Nih bentar uh, ya. Aku ngangkat telepon dulu. Halo Mas. Iya nih. Aku sedang menikah lagi di rumah teman. Oh iya ma, aku minta maaf ya sama apa yang aku berbuat selama ini, Pertama perbuatan-perbuatan jahat kepada papa Dan juga aku mau minta izin juga nih uh, Aku udah sama teman mau ibadah nakal, gak apa-apa kan? Oke, okay, terima kasih ma, dah Ya, ada yuk kita yang lagi Oh ya, Nah Gita, gimana? Tadi dramanya bagus kan? Bagus banget Kak. Masih penasaran gak nih dengan akhir ceritanya? Penasaran banget Kak. Sama aku juga. Namun sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih satu lagu. Sebelum kita penyalan lilin kita. Jadi biar adik-adik boleh mempersiapkan lilinnya. Lalu uh, sekarang kita mau nyanyi apa nih Gita? Kita mau nyanyi dua lagu Kak. Judulnya okay. Anak Yang Dijanjikan dan Selamat-selamat Datang. Oke, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu tersebut ya. Anak yang dijanji Yeah, yeah. Yang membawa damai Datang di dunia Namanya Yesus Namanya Adik-adik boleh silahkan duduk Kita mau melakukan uh, prosesi penyalan lilin Adik-adik yang sudah punya lilin boleh dipersiapkan Ditanya sama papanya boleh minta uh, Apa namanya untuk dinyalakan ya Minta tolong mama papa untuk bantu uh, menyalakan lilinnya Nah kita udah ada belum lilinnya Aku udah ada kok lilinnya Ini dia Oke okay, aku juga punya loh teman-teman di rumah juga pasti punya kan ya kita mau nyanyi lagu apa nih sekarang kita? Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus KJ 92 bait 1 dan 3 aja, Kak. Oke. Okay. Yuk teman teman-teman kita nyanyikan bersama-sama. Selamat. Selamat. Ma, Mama di mana sih? Hmm. Mama di dapur. Lagi masak nasi. Yuk nah pulang kalian.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 daripada mereka yang mengidap penyakit kanker dan tumor juga, tapi selama ini kakak nggak pernah menghargai baik waktu maupun juga menghargai mama papa. Kakak selama ini rata salam melakukan itu semua dan kurang bersyukur juga terhadap apa yang Tuhan kasih pada kakak. Adek, mama turut prihatin ya dengan teman kamu ya.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 Jadi gini Pak. Sebenarnya kalau papa rasa uang papa belakangan ini banyak yang hilang, sebenarnya itu kakak yang ngambil, kakakmu juga. Oh, kamu oh, ya, Kak. Iya, mah, Oh, kakak yang ngambil uang papa. Pantesan papa kehilangan terus uangnya. Iya, kakak juga. Jadi menyesal karena kakak kalau boleh jujur uangnya dipakai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 Jangan ulangi lagi. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya, Ma, Adik juga minta maaf. Karena kan saya ini, kalau Mama manggil adik, adik suka lama responnya gara-gara adik main HP terus, main TikTok. Adik juga minta maaf kalau TikTok kalian nggak sopan. Nah, adik yang Iya dek, mama maafin. Kamu ada tetinya selama ini bagaimana? Kondisinya ya, maka, jadi suka ya, sekarang. Kamu harus berubah ya. Jangan main medsos dengan sembarangan. Harus lebih rajin ibadahnya. Kalau mama panggil, harus cepat kamu jawabnya ya sayangnya. Mama maafin kamu ya sayangnya. Baik kakak dan adik, mulai malam ini kita satu dulu bersama juga pelayanan bersama ya. Oke pak. Ya udah, ayo kita makan yuk. Mama hari ini masaknya enak, pasti kalian semua suka. Wah, wow, ayo nih mau kita makan yuk. Shalom Adik-adik teruna dan orang tua Atau kakak adik dari adik-adik teruna yang hadir pada saat ini Untuk mengingat rayakan hari natal di mana Pelkat PT Membuat ibadah raya natal dan perayaan Tuhan Yesus selalu menyertai untuk adik-adik teruna dan seisi rumah yang saat ini mengikuti ibadah Raya Natal Pelkat PT. Sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan atau diawali dengan bacaan Alkitab, kita berdoa, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Yesus Kristus Putra Natal. Kami akan mengikuti rangkaian ibadah raya Natal, khususnya perayaan Natal Pelkat PT. Tolonglah kami supaya dapat mengikutinya dan tolonglah kami secara khusus di saat pembacaan Alkitab FirmanMu diberitakan. Dan kabar sukacita ini kami menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Putra Natal kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Buka dari yang pertama. Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Injil Lukas pasal 2 ayat 11 dan bacaan kedua adalah Roma pasal 12 ayat 2. Dan dengarkanlah teman-teman dari adik-adik membacakannya. Yang demikian bunyinya. Lukas 2 ayat yang sebelas Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud Roma 12 Ayat 2 Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh Pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkena Kepada Allah, dan yang sempurna Adik-adik, tadi telah Mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dimana pembacaan itu menyampaikan tentang lahir bagimu jadi lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud wow keren nih bahwa lahir Kristus Tuhan juru selamat dunia nah, juru selamat itu bukan saja untuk adik-adik Bukan saja untuk mama papa, kakak atau adik, atau kakek, nenek, om, tante. Dan juga bukan juga untuk saya, tetapi untuk dunia. Keren kan? Jadi Yesus Kristus lahir di Bethlehem adalah Juruselamat Dunia. Luar biasa adik-adik. Nah kemudian... Lahirnya Kristus Natal untuk kita semua Apa yang harus kita lakukan Dan apa yang harus kita responi Sebagai anak-anak teruna Dan juga saya sebagai seorang pendeta Apa yang perlu kita uh, Sambut Natal Kristus itu saya pikir bahwa Paulus ketika menyampaikan kepada jemaat di Roma ini Sangat penting bahwa jemaat di Roma ini Paulus menekankan yang saya pikir ini ada kaitannya juga Bagaimana menyambut Yesus Kristus lahir di dunia Bagaimana kita menerima dia dan menjadi orang-orang yang betul-betul Baik di mata Tuhan jadi katakan gini Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Menyambut Natal Kristus, maka kita perlu mengetahui sebagai anak-anak teruna, jangan serupa dengan dunia. Jangan mengikuti pola dunia. Kalau kita mengikuti drama tadi, aduh, ada dua anak, laki-laki dan perempuan asik dengan handphone entah main game atau kemudian chatting sama teman lewat whatsapp sehingga apa yang dikatakan oleh orang tua tidak didengar mengabaikan apa yang disampaikan oleh mama dan papa dan drama tadi jelas bahwa mau menggambarkan hampir sebagian besar anak-anak teruda zaman kekinian bahkan juga kadang kala orang dewasa bahkan juga hampir seluruh anggota keluarga yang sibuk dengan handphonenya sehingga komunikasi orang tua dengan anak itu menjadi terputus perhatikan baik-baik kemudian adakah pengaruh ketika kita asik dengan Alat-alat teknologi ini Asik dengan handphone dan lain sebagainya Kita dapat mengabaikan Hal-hal yang baik Kita dapat melupakan hal-hal yang baik Drama tadi memberikan satu gambaran Karena kuotanya habis Karena pulsanya habis Diam-diam mencuri Kemudian asik tiktokkan, ya di situ sempat diungkapkan bahwa ternyata seorang perempuan atau anak gadis ini tiktokkannya dengan pakaian yang sangat minim. aduh sopan santunnya tidak ada. Sebagai orang Indonesia adat ketimuran sebenarnya tidak elok kalau misalnya tiktokan eh, saya mau katakan bahwa tiktokan itu tidak salah gitu. tapi salahnya terletak di mana letak penampilan seorang gadis bahkan juga kadangkala ibu-ibu, kadangkala juga bapak-bapak tiktokan dengan gerakan-gerakan eh, yang tidak, tidak elok, tidak santun yang tidak menunjukkan bahwa Saudara itu anak Kristus, pengikut Kristus, murid Kristus, tidak santun, jadi diungkapkan di situ dan lihat, jadinya tidak santun kepada orang tua, kan? Padahal Paulus mengingatkan dalam rangka kalau kita merenungkan. Injil Lukas tadi dan Paulus memberikan pembinaan dan bimbingan kepada jemaat termasuk kesantunan pola pikir dan bagaimana bersikap itu penting jangan sama dengan dunia nah kemudian bagaimana pembaharuan budimu nah jadi tadi lihat ketika eh, papanya mengungkapkan kok uang saya berkurang lagi ya Gitu uang saya kok kali ini dihitung lagi, kok tidak yang saya ambil awal mulanya? Sekian, tapi sekarang tinggal sekian. Tapi anaknya tidak mengakui, mereka berdua menjadi sadar setelah melihat langsung Anda di rumah pemulihan berkat Ambon. Di situ ada tujuh anak yang mengalami sakit ada yang gagal jantung ada yang tumor ada yang kanker yang berat itu berkaitan dengan kanker di mata dan kanker darah atau leukemia anak ini tetap menunjukkan sukacitanya menunjukkan bagaimana ia bersyukur kemudian kedua anak tadi yang hadir di situ betul-betul kaget untuk melihat itu dan disitulah mereka merasa tertegur menyaksikan hal itu dan mereka mau berubah dan mereka menjadi orang jujur mereka mengakui kepada orang tua dan mau berubah ini sederhana loh sikap yang sangat sederhana perilaku yang sangat sederhana Menyaksikan itu, kemudian dia mau berubah, mau bertobat. Simple sederhana, berubahlah. Engkau akan menjadi orang yang hebat, anak-anak teruna. Kemudian, makna kejujuran ini dilandasi dengan apa yang firman Allah mau katakan kepada kita. Makna kejujuran ini merupakan satu perwujudan dari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Yaitu hukum Allah atau hukum Taurat Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Kejujuran itu adalah bagian dari kehidupan kita untuk melawan atau memerangi Dusta kejujuran itu merupakan bagian kehidupan beriman anak-anak teruna adalah anak-anak yang hidup dalam kejujuran yang patut mengambil bagian memerangi Dusta jadi kalau ada dibilang sekarang kita memerangi COVID-19 dengan batasan-batasan prokes, ya, ada prokes uh, jarak, cuci tangan, kemudian selalu pakai masker. Nah, kita sekarang memerangi dusta. Kalau memerangi dusta itu dengan satu kelekuan yang kita harus wujud nyatakan: jujur. Kemudian, dibarengi pada uh, berikutnya: tulus, ikhlas, dan selalu membantu dengan kasih tanpa pamrih yang berikutnya bagaimana kita harus ingat ya kalau kita perhatikan bagaimana kemarin pandemi yang hampir dua tahun sudah dua tahun ini sangat mengerikan kalau saya tiap hari selalu mendengarkan sirine ambulans dalam satu hari itu bisa tiga sampai lima serine ambulans Membaca berita betapa mereka yang terpapar dibawa ke rumah sakit Yang memprihatinkan lagi berita-berita tentang kematian Apa yang dikatakan oleh masmur tentang kehidupan itu Masmur mengatakan sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi Dalam cahaya wajahmu sungguh Segala hari kami berlalu Karena gemasmu kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, itu satu ulasan untuk menunjukkan bahwa usia kita itu ada batasnya. Tapi jelas, termasuk mengatakan begini: bahwa hidup kita seperti rumput, hidup kita itu seperti bunga. Pagi hari berkembang siang hari lisu berarti hidup kita itu singkat oleh karena hidup kita itu singkat isilah hidupmu dengan hal-hal yang bermakna kejujuran adalah salah satu bentuk yang disukai oleh Allah kemudian dari mana kita harus belajar lagi selain pelayan PT atau kita hadir dalam ibadah Mendengar khutbah para pendeta Ibadah-ibadah yang lainnya Kita ikuti diaken Pernah tua yang berkhutbah Kita diajarin Tapi yang paling utama adalah Orang tua kita Orang tua kita adalah Wakil Allah Wakil Kristus dalam dunia ini Untuk memberikan cinta kasihnya Orang tua itu Tidak akan pernah Marah kepada kita melebihi Dari apa yang ada pada dirinya Dia punya cinta Itulah sebabnya Ada perumpamaan Di Injil Lukas Berkaitan anak yang hilang Anak yang hilang ini Ketika dia minta warisannya Kepada orang tua Supaya dibagi Nah orang tua berikan dan dia pergi ke kota Dan dia habis-habiskan uangnya itu Wah Hal ini apa? yang dilakukan oleh anak bungsu ini kan mengecewakan bukan e, sekolah atau mencari ilmu atau membuka satu usaha supaya uang itu bisa e, dikelola dan bertambah-tambah tapi menghabiskan, berfoya-foya hingga habis warisan itu ia menyesal dan ia harus kembali dalam cerita itu sang bapak itu biarkan Mengusirnya, kakaknya yang sulung memang marah bahwa dia telah mengecewakan. Tapi bapaknya mengatakan, kamu sudah punya segala sesuatu, tapi dia sudah kehilangan. Maka dia membuka tangan dan memeluknya. Orang tua kita, Allah anugerahi cinta kasih itu, melalui Yesus Kristus, kasih yang menyelamatkan itu ada pada orang tua kita maka orang tua selalu membuka tangan ketika kita mengakui segala kenakalan kita. Maka orang tua akan merangkul, "Jangan berbuat ba, jangan berbuat lagi ya anak-anakku, berbuat baiklah." Karena Yesus lahir, Putra Natal untukmu supaya nilai-nilai kasih itu ada padamu. Adik-adik Taruna, hiduplah dalam perubahan Karena Natal itu sungguh ajaib Memiliki keajaiban yang sangat luar biasa Maka Little Change, Amazing Christmas Itu tema yang menunjukkan Anda bisa berubah Dan adik-adik Taruna, luar biasa songsonglah Natal ini Bahwa Natal ini, Natal Kristus penuh keajaiban Amin. Nah, ya, tadi kita udah dengar kan ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mainaki. Oleh karena itu, kita harus meresponi firman Tuhan nih, ya. Nah, iya kak, kita harus meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu. Tapi lagunya apa ya, kak? Hmm, kayaknya tuh yang cocok tuh lagu dari Kidung Jemaat nomor 99 deh, yang berjudul Gita Sorga Bergema. sebab itu yang hadir dalam ruangan ini atau yang di rumah kita berdoa, mari berdoa Tuhan Yesus Putra Natal kami mengucapkan syukur atas waktu dan kesempatan kami walaupun secara daring kami mengikuti ibadah raya Natal ini selaku anggota pelkat PT kami mohon engkau pimpin dan bimbing kami agar kami tetap setia kami tetap beribadah kami tetap membaca Alkitab dan selalu meminta petunjuk kepadamu melalui doa kami sebagai Tuhan teruna tolonglah kami dalam pergaulan kami supaya kami dijauhkan dari segala sesuatu yang ingin merongrong kehidupan beriman kami tetapi kasih Tuhan semata yang ada pada kami dan kami menjadi anak-anak yang baik anak-anak yang santun anak-anak yang mau selalu mendengar nasihat orang tua kami bersyukur bahwa kami boleh mengikuti pendidikan Baik pendidikan secara online maupun secara tatap muka Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerahmu bagi kami Berkatilah akal budi kami, berikanlah kepada kami Untuk kami belajar dan terus belajar Supaya menambahkan wawasan pengetahuan umum Dan kemudian kami akan terus belajar dari firmanmu Menjadi anak-anak yang beriman kami juga berdoa bagi gerijamu Tuhan khususnya GPB Jemaat Salom Depok Tuhan berkati dan berkatilah pula pengurus persekutuan teruna anggota pengurus para pelayannya Tuhan tolonglah mereka berilah mereka kesabaran Berikanlah kepada mereka kebaikan, berikanlah kepada mereka hikmat dan pengetahuan, supaya mereka dapat menghadapi kami dengan kesabaran dan cinta kasih Tuhan Yesus, dan kemudian mereka mengajarkan kami tentang Tuhan Yesus dengan firman-Nya. Kami mohon, majelis jemaat, yaitu diaken penatua dan pendeta dan unit-unit misioner lainnya Tuhan tolonglah mereka supaya dimampukan melayani kami dengan penuh sukacita pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa kami boleh berada tengah-tengah negeri ini atau bangsa ini berkatilah negeri kami Tuhan Yesus berkatilah dengan memberikan hikmat pengetahuan kepada Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan juga Wakil Presiden kami Bapak Kyai Haji Ma'ruf. Amin. Dan juga bapak-bapak, bapak ibu menteri Kabinet Indonesia Maju. Kami tolong, kami mohon tolong Tuhan supaya mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Berkatilah seluruh pejabat-pejabat mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, termasuk Depok. Walikota, wakil walikota dan jajaran yang ada engkau memberkati juga Polres, Polsek Pospol dengan semua jajaran yang ada engkau memberkati mereka Kapolres, Wakapolres engkau berkati juga Polsek, Kapolsek dengan Wakapolsek engkau berkati juga Kapospol dan Wakapospol berkatilah mereka supaya mereka selalu memiliki kemampuan dan kesabaran ketabahan di dalam menata layani masyarakat yang ada demikianlah pula TNI angkatan darat yang ada engkau juga memberkati TNI angkatan laut engkau memberkati juga angkatan udara tolonglah mereka supaya mereka juga melakukan tugas-tugas mereka dengan penuh sukacita. Kami serahkan seluruhnya itu kepadamu Kami sebagai anak-anak taruna Yang sudah tentu melihat semuanya ini Bercita-cita karena apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri Membuat kami sangat mengagumi dan merindukan Supaya kelak kami dapat menjadi anggota TNI atau Polri Tapi kami yang lain apabila bercita-cita untuk menjadi pengusaha Menjadi ekonom, politikus kami menjadi orang-orang uh, yang mau bekerja sebagai pegawai negeri, guru, dan lain sebagainya. Tuhan, tolonglah kawalah kami pada masa-masa sekolah kami hingga kami boleh ke perguruan tinggi lain sebagainya, sehingga kami boleh mendapatkan cita-cita kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negeri kami supaya negeri kami selalu dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Bangsa kami, Indonesia. Sekiranya selalu menjadi bangsa bersarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 4.5. Biarlah NKRI tetap menjadi bangsa yang terhormat dan dihargai bahkan disegani oleh bangsa-bangsa lain karena memiliki masyarakat yang adil, makmur, ramah, dan saling tolong-menolong. Kami berdoa juga untuk orang tua kami supaya mereka diberkati, mereka bekerja mereka bergiat dengan sehat, mereka sehat pikiran sehat, sehat jiwa dan batin roh mereka mereka juga sehat jasmani kami pada akhirnya menyerahkan seluruh doa-doa kami pada kesempatan ini sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah doa-doa pribadi kami Ya Tuhan dalam pengasihanmu kami mohon Peliharalah kami melalui Yesus Kristus Juruselamat kami Putra Natal Yang telah mengejarkan kami berdoa Bapak kami dalam surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kesia, kan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah suatu momen yang istimewa ya? Nah, oleh karena itu, apa nih yang harus kita persembahkan? Kita juga harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Betul banget. Nah, adik-adik dan kakak-kakak saat ini tiba saatnya untuk kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah, kakak juga mau ingetin nih, bagi kakak-kakak dan adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa melalui scan QR Code atau kalau kalian ribet boleh juga kok dititip ke mama papanya supaya bisa diberikan ke gereja. Nah, Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan lagu dari Kidung Jemaat Nomor 127 yang berjudul "Kandang Domba Itu Rumahnya". pun hendak ke Betlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah pangeran mohon mulia bintang indah hai tunjuk Baik, adik-adik. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapaklah yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat berkatmu yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini, Bapak. Kalau tadi Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan yang kami punya, Bapak. Kiranya Engkau memberkati Bapak setiap persembahan yang kami berikan ini, Tuhan. Dan kiranya persembahan ini, Tuhan, boleh menjadi berkat Bapak bagi orang-orang di sekitar kami dan boleh dikelola oleh gereja dengan baik, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan ke dalam tanganmu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Amin. Oh iya Kesya, sekarang kita mau dengerin pengumuman nih. Apa tuh kak? Nah, kita dengerin aja ya pengumuman yang disampaikan oleh kakak layan dalam Warta Turuna. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak-kakak kak Brandon di sini. Kakak mau kasih tau kalian warta untuk hari ini. Pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak layan dan adik layan yang melayani untuk ibadah Natal kita pada hari ini. Kiranya kita semakin terus mau melayani Tuhan. Yang kedua, kakak mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada adik layan dan kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Yang ketiga, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk terus mengikuti IHMPT setiap hari minggu melalui daring. Nanti untuk ibadahnya akan diinfokan melalui di grup WhatsApp ya adik-adik. Selamat lanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita sudah sampai nih di pembujuk ibadah Natal Pak KPT pada saat ini. Namun sebelumnya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, coba adik-adik inget deh, tema sub -tema kita untuk Natal ini apa sih? Little Changes Amazing Christmas, Kak. Yes, betul. Perubahan kecil yang bisa membuat Natal kita lebih bermakna. Sekarang kita mau tanya dulu ya, Kira-kira Kak Dina, nih, apa sih perubahan kecil yang menurut Kak Dina bisa dilakukan dan membuat Natal itu menjadi lebih bermakna nilainya? Oke, okay. seringkali nih, ya, hmm. kita tuh kan bersikap nggak peduli, seringkali yes. cuek, acuh tak acuh dengan kondisi di sekitar kita, ya, bahkan dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa memberi sedikit perubahan dengan kita mau peduli, nih dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan di sekitar kita, sehingga kehidupan kita menjadi lebih bermakna dan terus jadi berkat kepada orang lain. Yes betul. Peta ya adik-adik teman-teman semuanya supaya kita bisa lihat nih keadaan se sekeliling kita seperti apa. Nah kalau untuk Rachel gimana Rachel kira-kira menurut kamu perubahan kecil apa yang bisa membuat Natal lebih bermakna bagi kamu? Uh, aku sih ya kak kepengennya sih ngluangin waktu untuk keluarga biar natal ini kita bisa bareng-bareng. Ya, yes, setuju juga tuh Adik-adik. Karena selama ini mungkin kita cek cuekan ya walaupun mungkin dalam satu rumah tapi kita cek cuekan Berikutnya lagi, Keisha. Kira-kira Keisha gimana? Kalau aku sih ya, Kak, kadang aku kalau disuruh tuh suka ngomel ngedumel gitu, nah, aku tuh pengen merubah cara aku biar aku tuh nggak ngomel nggak ngedumel lagi ke mama. Oh wow itu tuh salah satunya lagi kita tanya ya sekarang terakhir kalau kita gimana? Kalau aku sih ya Pak, mm -hmm. aku pengen mengubah cara belajar aku supaya aku nggak mm -hmm. main hp terus supaya Papa mm -hmm. dan Mama tidak memarahi aku. Nah catet tuh teman-teman, jadi ternyata perubahan itu nggak harus yang wow banget ya hal kecil aja bisa membuat dan berdampak kalau nasal kita itu lebih berarti, lebih bermakna untuk orang manis di kita Oke, baik adik-adik sebelum kita makin nah, lagi, oh sebelum mulu ya dari tadi ya kita punya lagi eh, satu eh, lagu terakhir yang terambil dari Kidung Jemaat 119 yang nanti akan disambung dengan Kidung Jemaat 120 yaitu Hai dunia gembira lah, sama hai siarkan ini yuk kita nyanyi ya Berahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Serta terimalah berkatnya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Putra Natal Dan kasih Allah Bapa Dengan persekutuan roh kudus akan menjaga hatimu Menjaga hidupmu Supaya damai sejahtera Natal Terus berlangsung hari ini hingga selama-lamanya Selamat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 buat teman-temanku rajin berdoa dan rajin baca Alkitab dan rajin bersyukur. Selamat Natal. Lukas mau bilang Selamat Natal Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal kebetulan semua Tuhan Yesus memberkati. Kita mau ucapkan Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.